untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini pastinya ada gambar spesial banget ya untuk warga kuno semuanya. Semalam, Alhamdulillah, Papa Bilar, rutinitas hari Senin malam Selasa, main sepak bola bersama tim Marwah FC sambil kajian. Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan ya. Alhamdulillah, tetap konsisten, berolahraga sambil mencari ilmu. Mudah-mudahan, Papa Bilar menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi pastinya untuk banyak orang. Amin. Kita lihat juga persahabat ya, momen ini diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar. Kalimat caption pun dituliskan, Papa semalam main bola sama marwah FC Semua bangga, semua bahagia persahabat ya, Alhamdulillah. Idola kesengan kita tak hanya mendapatkan kesehatan, Alhamdulillah juga mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai agama Inilah kebanggaan dan selalu membuat kita semakin bahagia Kemudian persahabat disimak juga tak kalah serunya Momen Baby BBL temani Bunda lesti Kejora main badminton Wow ternyata ada dokter puspa juga yang ikut hadir main badminton juga nih bersahabat ya BBL kali ini digendongnya oleh dokter Puspa aduh masya Allah banget ya pokoknya bangga juga dan bahagia warga Konoha ketika melihat asupan vitamin bahagia BBL yang temani bundanya main badminton tuh makin lucu makin menggemaskan ketika BBL memakai tas gendong aduh ini kebanggaan dan kebahagiaan banget ya untuk kita semuanya. Penyemangat juga untuk warga Konoha yuk sama-sama tentunya kita doakan dan support yang terbaik buat karya dari Lesti Kejora kemudian persahabat disipat juga momen Lesti Kejora dan dokter Puspa ini memberikan raket tuh kepada BBL sepertinya BBL ikut main juga nih persahabat ya ini kebahagiaan juga saat BBL memegang raket Wow, ini cute banget nih persahabat ya. Semua orang salvoknya sama abang Fatih yang lucu dan sangat menggemaskan. Berikutnya persahabat disimak juga. Ternyata semalam Papa Bilar nyusul ke lapangan badminton. Kali ini persahabat dia ya, bunda Lesti. Ini lawan Papa Bilar tuh Wow, Papa Bilar sampai nyusul ya. Langsung main lawan istri tercintanya Ini sih cute banget ya Kejutan juga untuk semuanya Mudah-mudahan bahagia terus, sehat terus untuk idola kesayangan kita. Dan momen ini pun diunggah kembali. Allah akan Lesti sih bilar video nih, para sahabat ya. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan, Hajar Lesti tumbangkan bilar, katanya tua. Yuk dukung Lesti ya, supaya menang lawan Papa bilar. Ini sih kejutan banget untuk kita semuanya. Berikutnya, disimak juga info penting untuk warga Konoha dari L2W pagi hari ini. Perolehan sementara voting di aplikasi jokes Alhamdulillah lagu lentera bunda lesi kejora berada di posisi puncak Dengan perolehan votingnya 34,7 juta Hanya beda tipis dengan veteran peto dan Anet persahabat yang berada di posisi kedua Yuk jangan lengah, jangan sampai kendor Karena hari ini voting terakhir ditutup jam 11 Jangan sampai tentunya kesalip kita pertahankan. Dan kita lihat juga info yang dituliskan lewat kalimat caption oleh L2W. Selamat pagi guys, perolehan sementara pagi ini. Semangat, unggul tipis dari lawan kita. Tetap waspada, ikuti jadwal sesuai aba-aba nanti. Yang mau berdonasi kami tunggu sampai jam 7 pagi ini. Yang lainnya, siapkan akun dengan koin baru. Kalian serang serempak, semangat! Bismillah, kita bisa menang. Insya Allah, yuk sama-sama kita doakan, kita bantu dukung, kita bantu support juga. Mudah-mudahan Lesti Kejora bisa menang dan pastinya langsung go internasional. Inilah tentunya yang kita harapkan. Semoga ada kejutan baik. Untuk warga Konoha, terus semangat, terus kompak dan solid ya mendukung yang terbaik untuk idola kita. Kemudian juga persahabat Bang Min akan menginfokan mengenai polling sementara Kapal Media of Deals 2022. Kembali di sini kita lihat Leslie dan Bilar masih berada di posisi kedua dengan perolehan votingnya 285.977 votes. Sedangkan posisi pertama masih diduduki oleh pasangan Rangga Anzob dan Heiko van der Vecken dengan perolehan voting 289.476 votes, beda 4.000, kemarin cuma beda 1.000 nih bersahabat ya. Yuk sama-sama kita support, sama-sama kita semangat untuk dukung Lesti dan Bilar di Kapal Media of the Earth 2022. Selanjutnya, persahabat disimak juga di unggahan Lestari Entertainment kemarin. Makin gak sabar banget ya, diingatkan kembali bahwa YouTube Lestari Entertainment akan menayangkan secara langsung kejuaraan nasional MMA amatir. Hari Kamis, tanggal 4 Agustus, 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Special Performance by Rizky Bilar. Wow, ini kejutan banget ya untuk kita semuanya Makin gak sabar Menyaksikan live di channel Youtube Leser Entertainment Kejuaraan Nasional MMA Amatir Ini keren banget persahabat ya Karena kejuaraan MMA Amatir ini Perebutan Piala Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo Dan perebutan Piala Kasau dia. Ini jangan dilewatkan, jangan sampai ketinggalan untuk kalian semua dicatat jadwalnya Hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Kita semangat, kita kompak, dan kita support yang terbaik buat Lesti dan Bilar kita masih menunggu cedukan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.